Siren Sungkar dua jam yang lalu mengunggah potret kebersamaan dengan Gunda El beserta sahabat-sahabat lainnya. Keseruan hari ini idola kesenian kita berolahraga berkuda. Masya Allah. Kita lihat persahabatnya kalimat yang ditulis oleh Siren Sungkar. Tadi pagi berkuda. Yuk bisa yuk btw di belakang mami ada yang ngumpet siapa tuh katanya tuh Masya Allah. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan diantarannya dari Bunda Lesti Kejora yang memberikan love di postingan ini Ada juga tanggapan lain dari akun 2408.viola mengatakan Abang L sadar kameter, kamera terus, Masya Allah si bocil katanya Wow, emang terlihat ya, baby L selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pusat perhatian dengan aksi lucunya Masya Allah banget ya Memang sadar kamera banget nih Abang Fatih, mudah-mudahan sehat terus Bahagia selalu dan Mudah-mudahan idola kesenangan kita Selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Kemudian kita lihat juga hebat. selain Sirensengkar ada juga Tisabiani yang mengunggah potret yang sama Ada kalimat juga Yang ditulis oleh Tisabiani Bekuda hari ini Bareng Mama Cantik. Oh, Masya Allah Semangat terus ya Mudah-mudahan selatu rahmi tetap terjaga Dan terjalin dengan baik Kita selalu mendoakan Kita selalu mendukung yang terbaik Dan kita lihat juga di postingan Tisa Biyani mendapat komentar Dari Jul Jailani Di situ mengatakan Ayu nekamundu Katanya itu Masya Allah Dapat pujian ya Kak Tisa dari Jul Jailani Kemudian juga Brother perhatikan Di sini ada sidukan terbaru kita dapatkan malam hari ini. Bunda Lesti lagi bersama istri Abeni Karena masyaallah mudah-mudahan sehat ya dan selalu bahagia untuk keluarga besar Leslar. Kita selalu mendoakan yang terbaik buat Leslar family. Kita simak juga beberapa kalimat komentar salah satunya dari akun Fira Harta 245. Masya Allah Manis-manis banget ada sama kakek Ipar Siapa yang kemarin beruntung ngerja bajunya Bisa samaan kapal sama bunda Pasti happy banget Yang belum kebagian Karena sudah keduluan habis sabar dulu tuh ya, Karena bunda Lesti Hari ini memakai Baju produk MRB Clothing Line. Masya Allah Bajunya aja Ini keren banget Apalagi modelnya ini juga keren banget penyanyi dangdut papan atas Lesti Kejora. Kemudian untuk berikutnya persahabat, di sini ada postingan dari salah satu fanbase Lesti Alvati. Ini mengunggah ya Ini mengunggah percakapan pesan WA dari Lensa Doni. Ya. sebelumnya juga dan Lesti bapak bila terkesus persahabat itu berkomentar di postingan Lensa Doni yang mengatakan penipu. Ternyata bersahabat ya, banyak orang -orang yang banyak orang-orang yang tertipu oleh Lensa Doni. Salah satunya Mas Goli bersahabat ya. Doakan saja mudah-mudahan idola kesengan kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian kita lihat juga bersahabat diunggahin Kak Marjin. Perlihatkan bunda Lesti Kejora bersahabat ya Bermain kuda Wah Masya Allah cantik banget Luar biasa idol kesayangan Selalu sehat ya untuk Lesti dan BBL L serta Papa B Selalu mendoakan yang terbaik Ini cakep banget Kemudian juga kita lihat bersahabat Untuk berikutnya ada video Abang L Masya Allah dengan darah Arafah memang idola kesenangan kita selalu saja bikin happy, apalagi BBL dengan siapapun gak pernah rewel. Terlihat happy banget abang L di gendong Dokter ya Allah. Aksi lucu dan aksi menggemaskan dari BBL membuat kita selalu bahagia. Dan pastinya juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan menarik dari Leslah tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.